Nah, ngomongin kreativitas nih mas, yep. kalau perjalanan karirnya Mas Yoris kan udah panjang banget nih dari awalnya wartawan, abis itu lanjut uh, di Hard Rock juga, yeah. abis itu akhirnya bikin OMG, dan akhirnya yang paling kecil nih, Inspigo gitu yeah. nah. eh, Tadi lupa ada satu lagi sebenarnya sebelum menjelah high, hmm. saya tuh termasuk angkatan pertama dan angkatan kedua yang bikin VL Fair <Syukur> <Yaaay>. <Susuk> <Susuk> Pan家z, <tuk> oh, koleksi pertama bisnis. Masuknya kan. Dan itu senengnya gitu dari Pensi menghasilkan banyak band ya kan terus dari ya, ya. Palais Mandi juga keluar. menghasilkan banyak recording artis karena selalu mikir tuh bikin kreatif tuh yang ada apa domino efek gitu kan. Hmm. Jadi kayak misalnya tadi ada yang mulai dari Pensi ya kan ada di di recording artis, recording artis terus karena lihat hard rock sukses, kafe lain ngikutin Ngutin. kafe lain ngikutin, kota lain ngikutin jadi industrinya itu terbentuk kalau ngomongin kreativitasnya mas menurut mas Yoris kreativitas itu seberapa pentingnya sih menopang perjalanan karirnya mas Yoris kalau untuk saya pribadi sih sangat-sangat penting karena ya tadi kan kalau dipikir-pikir kayak, sekarang mungkin banyak millenials tuh bangga kan kalau misalnya di usia muda dia jadi pemimpin kalau saya menurut dulu ketakutan, hmm. eh serius nih bos gue nih, gue umur 26, maksudnya gue nunggu empat tahun lagi juga gak apa, apa gitu maksudnya, aduh, kayak malah beban gitu kan ya? karena, tapi kenapa bos saya ngambil ya karena salah satunya karena saya kreatif karena dia bilang sebenarnya kematangan seseorang itu dilihat dari bagaimana dia ngambil keputusan dan saya beruntung mungkin karena sejak SMA terbiasa kreatif gitu ya sampai majalah high, sampai hetrofabi dan seterusnya itu akhirnya saya melihatnya sih kreativitas itu dan sekarang saya banyak ngajar ke berbagai institusi dan juga ke berbagai kota di Indonesia saya senang sekali sih melihat banyak kayak murid-murid saya itu yang emang dia juga akhirnya bisa bagus karirnya karena kreativitas, kreativitas. Hmm. jadi memang kreativitas itu salah satu yang harus kita butuhkan juga untuk melakukan banyak hal gitu Berarti studi case-nya banyak juga ya misalnya misalkan kayak tadi I like I Monday. Monday gitu. hmm. berpikir orang seneng biasanya stres. Tapi dirubah sebenarnya ini sih kalau saya tuh saya orang kreatif tuh yang sebenarnya menggunakan otak kanan dan otak kiri. Hmm. Jadi otak kanannya hmm. tadi dan otak kanannya mikir, kan, wah kalau gue bikin Jumat 1 udah biasa nih ya, ya. apalagi gue anak muda banyak gitu. lagi saingannya kan dan. nah tapi karena saya kuliahnya kebetulan akuntansi jadi mm -hmm. saya juga pakai otak kiri saya saya itu tuh bos-bos saya sebelumnya dia dengan misalnya 5 perang dia bikin acara di Jumat Sabtu, mm -hmm. Minggu saya, saya naik 15% mm -hmm. terus hari itu nah, dengan budget yang sama malah bisa lebih kurang karena hari senin kan waktu itu saya gak ada saingan, hmm. saya bisa nego tuh sound system bisa lebih murah, hmm. artis saya ngomong eh daripada nanggur di rumah, <laughs> ya. Ya. nggak ada zaman ini, bener bener, bener juga dan ini kayak misalnya apa titi DJ, ini konsep tunggal pertama lu gitu, ya benar ya, nah jadi jadi saya juga bisa dapat mungkin harga sedikit lebih murah, ya, nah tapi saya bilang ke bos saya kalau senin di atas kertas dengan pos yang sama tadi yang tadi harusnya biasanya mereka bikin di Jumat satu, saya bikin di sana, salesnya atas kertas double hmm. pas dijalani salesnya hatropa ke triple hmm. nah itu kan buat bos dia, dia lebih senang ya. hmm. nah jadi buat saya sebenarnya selalu bikin yang saya bilang di buku sekarang adalah thinking out of the box menggunakan otak kanan hmm. tapi execute inside the box jadi percuma juga kalau kita kreatif tapi hasil, jadi jangan kayak gini, eh kenapa lu kemarin kreatif? biar lucu aja, jangan oh, hmm. harus, ada ya. Ya, harus ada make sense nya harus ada make sense harus ada dampaknya oh. tapi, nah, mas, boleh gak mas? Kelarin <laughs> <laughs> ini juga yang penting buat papa, para penonton hajar gitu ya hmm. yang paling penting itu sebenarnya harus kita ini adalah kreativitas itu kayak next pedang jadi itu adalah skill yang bisa dilatih Jarang hmm. saya dengar ada teman saya yang pengen naik sepeda terus nggak bisa naik sepeda Tapi teman saya banyak yang pengen berenang sampai sekarang tetap nggak hmm. bisa berenang Karena menurut saya berenang itu kayak public speaking hmm. nah, Itu juga dulu saya nggak bisa tuh, dulu saya paling, saya jago ngomong di boardroom Tapi giliran saya ngomong di depan 100 orang hmm. tuh dulu tuh saya nggak bisa hmm. kan dok segala macam sehingga saya harus pelajarin Nah kalau kreatif menurut saya jauh lebih mudah hmm. Selama kita pernah nyoba sekali, terus melihat manfaatnya apa, coba lagi sekali, melihat manfaatnya apa, lama-lama akan ketagihan Hanya sama seperti next sepeda, terakhir tuh saya next sepeda bisa kayak lepas tangan Ya, ya kan saya dapat balance-nya, nah kalau udah lama nge next kayak sekarang ini saya lagi lama nge next pasti pas next itu harus pegangan dulu Pelan-pelan, hmm. udah sering next lagi, baru saya bisa lepas tangan, nah kreativitas juga sebenarnya gitu, nggak boleh misalnya saya cuman sampai kemarin saya keluar dari Hantro Cafe dari Emerald Group terus saya udah nggak belajar lagi-lagi oh, itu kreativitasnya bisa menurun hmm. tapi itu sesuatu yang bisa dipelajari dan itu bisa dijadikan kebiasaan bisa diasah ya bisa diasak. Diasak.